Tapi ya, salam baku dapat di konten Mama IPA bicara. Capek-capek ah, juga ini satu hari ini. Urus-urus rumah, urus-urus materi atau tema video. Tapi lega juga dan senang Mama IPA karena hari ini Mama IPA memulai dengan video. Dengan cerita-cerita atau tema-tema baru. Dengan mau eksen. Dengan kamera baru, bapak saudara Kamera Canon EOS 200. Ini kiriman dari anak Johan. Di Manado yang kemarin Mama Iba jemput atau ambil di titipan JNE. Ah, ternyata ini ada perhatian, ada kepedulian dari anak ini dia mau Mama Ipa untuk kreatif di musim Corona ini Pak <tuh> ah. saudara, walaupun Mama Ipa sudah ada kamera Canon tapi ini awal kreativitas dengan Oppo Versi lama tapi sangat berguna karena walaupun Mama Ipa baru mulai membuat video sudah dua episode atau cerita video eh sorry sudah tiga cerita video yang menggunakan Oppo ini HP Oppo kualitasnya lumayan tapi kalau ini so ada lagi Canon kamera ini ah mama Ipa semua so eksen dengan kamera Canon mulai video ini ya tahu saudara mudah-mudahan dengan video kamera yang baru ini videonya semakin berkualitas dan kreativitas pun semakin baik. Bapak saudara semua, ini mama ipa buat video ini bukan untuk maksud maksud mencari popularitas atau menjadi tenar, tetapi ini lebih diperuntukkan kepada hiburan dan edukasi, Bapak saudara semua. Siapa tahu melalui video ini kita orang boleh saling sharing informasi dari Bapak saudara untuk saya dan informasi dari saya untuk dorang mbak saudara. jadi marilah kita orang saling berbagi, walaupun cuma melalui jaringan internet atau video YouTube. karena itu mbak saudara, mama Ipa sarankan kalau boleh dong mbak saudara buka aplikasi, buka aplikasi YouTube agar bisa nonton video-video Mama Ipa, cerita-cerita Mama Ipa dan boleh menanggapinya, saudara, like, share, komen atau bunyi lonceng notifikasi terserah kepada saudara semua mau yang mana. Yang penting sempatkan waktu untuk nonton dan Jangan lupa berbagi, Pak Sudara. Mari kita orang sama-sama untuk menyuarakan suara-suara torang Pak Sudara di daerah Halmahera ini dan lebih jauh lagi torang Pak suara untuk suara-suara dari timur. Bagi itu dulu, Pak Sudara. Tapi ya.